Temuan, teman, teman, teman, teman, teman, tapi teman, teman, teman, teman, teman, tadi teman, teman, teman, teman, teman, RW teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, teh Kemariki naon, kalesan, kamari, tahun baru, di kaping dua, simpuring, drama, sepertinya, kalo nggak, sepuluh bintang, kamari, tapi kamari, kampungnya, alhamdulillah, uh, ya. ya, ya. ya. alhamdulillah gaduh sobat, di wartusan kuabi, teramang nggabi, tinggal ujung, kamu ya, nggak, oke, eh, kango, kamari dengan channel you, simpuring, teposan, bosan, nyungkinkan, bisa nggak jadi. Oh.. Bahwa dina komen, bahwa dina like, eh, uh, subscribe, oke okay. oh, Iya, iya itu ya. Aku kalah resahan di kepengurusan baru-baru T, AIMT Nguju ngedamal program-program tayang Bohon? Iya. Sada anak pengurus, AIMT nuju Mersatkan uh, juga program -program. oh, iya. program, di program-program Nguju nonton program Pakaiun di kepengurusan L12 Nah, ntar AIMT Nuju fokus, sada anak-anak Cuo konten Itulah, cuo konten fokus ke program fokus ke kalo kepengurusan awal pengurusan ke baru itu pakai teh panggadering teh kunawan ya tak sahur abit teh kunawan panggadering kualantaran kalau pak aturan aturan nu mana aturan nu kiai iya, penting mah waktu istirahat <kuh> lain dipakai ngau udang nilot baik yang ngaroko baik yang teh kopi apa cepat alam nih amanu teh sepuluh dian tong bate aku kuat enggak? <hesitation> enggak nanya, aing ngesi ngesi jogan mama, karasan nikmat na sehat senate, sehat. Kulantara nggara sakit ngering, nah, yeah. kulantara nggara sakit ngering te kumaha, ngesi gering mah sagalan ngesi tenunah, bate, aya neng nyari oskining tariak epait sen ngesi. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, alhamdulillah tak, hayang tak, nawang, hayang tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, khawatir. Khawatir tak, tak, Ah, lima tak, datar tak, tak, kemana? tak, tak, Eh, ngomong barangkau, bukan warga yang barangkau, emosi sama Htt sama ibu-ibu tua, ya, gaduh chest, Damang asap pincang, kayak gitu. Contohnya, ayah ATM, adok A, ah, teras, solate, ngang, lengkan, susah, Tos T, orang yang kangen, sesak, orang yang kangen, orang nabi, ngelongo gitu. Dia <tuh> ya, ambulannya, something-nya, something-nya, apa, tapi ingat gitu. Mahal kau sahada ya ta kahiji kahiji nggak tante apa masalah umur ma pengitungnya harus ta keluar ilmu akhir ya. gitu <laughs> ari ya mah ya nggak rasa anu kail e mut ngejuk udur gitu namun nggak berarti kail mut ngejuk ulur gitu ya loh akhirnya aino kail mut ma nya ta ayah adoi kahiji ayo nggak nggak damang terus jelas lamanya ari peyorante ari disamping tiga rimu orang tipulah alhamdulillah bersyukur bersyukur segala sesuatu ayah panggilkan kemejirin kurante langsung masuknya langsung dia mah disadarkan disadarkan ah ayah deh senang bahasa izin izin penyakit enggak lumburkan karena dosa atau mereka mereka apa teh lo bawa dosa jadi orang teh perlu sadar orang busan gering kita buka ayah omekin kan awak Nah, balik lagi, Januari, ya Januari, pribadi mereng kereta, paput, nah ya, itu beli ayah, aturan di rumahnya, beli ayah, basah, ngetenin, ngelepas nah, spiritual, nah, nah bintang, hoyong terang, pengalaman, Pak RT, naon ngelepas, tah, eh, ngutos, k, alaman, kupay, RT, karang, wim, bukit, genggak, biasa itu <tuk> eh <tuk> masihan karena tiasha mah ter tiasha lima <tuk> iya mah jantan culak cuka lantaran lah kan? itu nah apa air kantos oh eh, jarak atau nafinya menuju tempat mana gitu atau nafinya terus kasaan buru kesehatan gitu ya, tapi nah, yang ya. terang cuma apa air eh <tuk> <tuk> e, perkawis ilmu tidak bat emu paling tenyai pungkur kamu jadi dulu ya eh, Tilo sebab setelah semangat ini apa-apa yang bertandang muntik ya seluruhnya Tilo sebab? Oh, Tilo sebab panjawat panjawat penyakit di lemah iya, gitu. penyakit di lemah ada nah identik nah di bangsa khusus nah eh, di orang-orang lah khusus nah gitu, ngarang-ngarang panjawat mah ada gangguan di tempat ya tanya ke hija eta ke dua sebab kiriman nu sugestian gitu Musabatinam santai saur rumah itu kulkul tadi. Lukati luna? Lukati luma. Panyawat lalu lampah. Anu sesama. Jadi kahiji panyawat di tempat. Iya. Ada gabuan itu dia. Haduan panggilan. Lukati luna. Kula kula ah, lampah. Lampah. Contohnya. Bukan ya? Contohnya panyawat di tempat. Anu di tempat semua. Iya, ingatlah, ngarang goimah, panginten orang ibarat kata amitan kano para fiturnya ibaratnya goh songong lebat kayak di tempat keramat, tapi dalam keadaan orang ibaratnya eh, terpermisi lah inti nama si tempat itu. Saya penurunan, kadang nggak pasti malingan ganggu, untuk itu ingin Eh, oh, ini sok terasiin lewat ah, ah, itu. Oh, e, sok rumahan. Itu, ah, nggak semua itu ikut. Eh, sok terasiin lewat itu. Wah, itu naikin hari kamarin, kadoaan berarti ya. Ayah nawan tadi di, di kamar pendek, rugi kekal. Iya, banyak wak, anu, sekarang kuabi di alami, nurika di pan nah. nah, gitu. kuabi. Kata lebat kanu nomor saya beli di tanah. Gitu, ayah kuabi di implan, mah, budak gitu. Nah, nak jadi pamikiran Papa perempuan oh. oh. <laughs> <laughs> <teke> -te, <laughs> <tuk> ya, itu, tenang disana ngalaman <laughs> itu kan uratna enggak hey, tuh balik gue di PRT mah tau kan kata yang terima tuh aku entah kita lah gabi tersenis dukun, habisnya kita tanya itu hehehehe itu kan, kudua ato kami di, di, ya kan, ayah perjalanan para wali-wali di, ya kan, ayah iji mahluk, ayah iji mahluk Salah sejenak nih Eitan, sakit lagi nabi, transparansi, transparansi para wanita. Beda lah misalnya kategori I, penma, setahun di sana, ayah kelebihan lah, lama menang spiritual mah, ma, ekotihan lah. Memang are- arenya nakadinya mah cukai lantaran ya, orang itu tadi hari kudu percaya mah, karena umpatnya karena musri, Iya, nah. ya, nampaknya karena musri secara eh, keilmuan di agama Eitan, keluarga Eitan gitu, sakit di koge, okay, orang ngecat di mana, non teh kayumanis orang kepercayaan orang percayakan usanis saat kerja begitu musik thai, mau pertarungan sama seputaran non teh spiritual thai kan tadi terus naruskan agenda cukang ngantaran orang denging kehijjatah kedua non teh perjalanan intinya mah hijjat minta piduanan untuk jalan untuk bapak kita, hiji Eta, ngelunya langganan sama Aduwana, panggilnya orang contoh yang e, Rosuma, ibarat tinggal-tinggal Tina, tinggal, akhlak luar kali mana, say, ya Tina kisah-kisah mah pe orang contoh, kan dekat contoh 10 persen, 10 persen, 10 persen, 10 persen, Ya. Contoh hal kecil, ya Ibaratnya orang ngigawe, tina ibadah, ngebutkan tukun, walau jangan kenyit, ya. ngebutkan, nya ngebutkan, ngebutkan, tapi ngebutkan, ngebutkan, ngebutkan, Tengah ngebutkan, ngebutkan, ternilai ngebutkan, ngebutkan, ngebutkan, ngebutkan, ngebutkan, bapak-bapak sholat mengulang mengurang lelah waktu ke definisi tindakan hanya dikonserti sholat itu jadi ustad ya karena biar sholat maghrib siap enak kan, kan kita masalahnya kita kan paham ayo-ayah penerangan misalkan kredit di mana terakhir Ah. Tah sih orang <tuk berusaha> haji siki ngaji siki teu kumaha. Ya siki. ngaji hmm, Siliwangi gelar sarjana. Eusi Saling ya, saling, eh, wangi itu berarti saling sesungitan, saling ngikutkan, berarti papanya jauh yeah. sama salingnya. Danu amin hamil, nami nangisannya nama, nama, nama Prabu Siliwangi, teh, kemana, rasa Panggil Tenggara, senggen. Secara, sejarah, berarti benteng, benteng, benteng. Noh, iya, nyak, gaduh putra, yen Prabu Siliwangi, teh, pilu. Oh, anu, anu, kahijinya, ya, tadi sebatna Prabu Kiansan, ayah, kepala bualan Sumsa. Saka buana. Upami nami Islam lama, etatet upami telepat Abdullah iman, kahijite nah, nukar santang, upami telepat nami nama saripah mudain, te te, sebabnya kian santang na, berdasarkan, berdasarkan, berdasarkan fakta, Sani, sejarah sejarah setara sante tapi tuh nyungsuk seharusnya masih sama seperti sari tulung masih keturunan anak ini. ditrabu silang nih. sanes, eh tamat di, trabu, Sane, di uh, putrana putrina Saripah pah mudain teh anu nih. dua, mungkin mesir. emak emak teh pengen tahuan. uh abi mah kafirwan sejarah. tuhan, eh tapi sesuatu nama nih aku YouTube abi sami <laughs> <laughs> Alhamdulillah, bung nyanyi ngomong konten itu jadi kanong Bagi orang itu perempuan ngomong suri manginya Iya <tuk> nah, Papan malah, orang Sunda Iya, eh, nah, gak abis mah Resep bisa ngomong Suni Sunda TPRT Iya, ngomong begini ukur resep Pilih hoyong Tarang ke pakai pake pen Kamu kalau lu mau <tuk> sudah asli Hehehe Enggak jahur Mungkin kalau arna haya berarti sana ketemu orang Perancis. <meng> <giam> Ini amat cerah dibuat sih sejarah terus terus lama, terus hilang lah sejarah yang ada di mahal. Salah satu sama memang kepiraan sejarawan, tapi saat itu dulu orangnya terdaftar silsilah. Oh, Tepi, misalnya Kak Djuvin Kak Prabu Silawan, Kak Karun orang urang lagi silsilahnya ternyata pakuat kait. Intal itu tadi Pak wali teh saya nah, tahu salah saya gini di sana ya. pame samsung gangkung zero lima lima mau di ma, ma, PK hari Wangkali mah bisa kayak kelepatan PW eh PT nya semua jadinya beli orang mak sana menunamina sejarahnya kadang-kadang air pemenak ya, orang oh, makir pemenak waktu rumah gitu nya ya. kadang-kadang kayak oke oh, Beda, perbedaan perbedaan paham, perbedaan terdapat kadang-kadang sih cek ulang mah kio geni cepat tur gitu tapi mudah-mudahan we di naturalnya ayah nyambung naknya wah ulah digede di di Oke, orang bahas silip wani jadi saling singit ya berarti saling sengitkan, bukan salahnya, oke saling doi nah ya, itu ya, ya, ya, jadi ya, kita ya, mau balik ya. di KD-nya misalnya di weekend nya orang salah, hmm. ayah nge-mikin berarti orang ngarima saling sengitkan balik di nah. kadinya nya gitu akhirnya menarik kita ayah salah-salah ya orang mau benernya, bener untuk, ya, untuk, ya. untuk. untuk. untuk. buatin ayah mulai bener, ayah berpikir perangnya langsung kawas karena saya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 pada fokus ke program, ngelak yang semut tadi, semut tadi, semut tadi, atur dulu ngekayana, oke, penghilang, ini, mulut syukuring, kalau eh, like, komen, saran, subscribe, channel, etek, atur dulu ngekayana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, warungga dua, opa lima.